Lorong Basah. Napolah disebut lorong basah? Apo karena selalu basah? Apo ada yang basah-basah di sini? Padahal namo jalannya Jalan Sentot Ali Basah. Apo dari Ali Basah ini eh? Yang namanya wong Palembang pasti tahu dengan lorong basah. Walaupun pecanyo banyak budak muda maini hari, pulau demen ngerap rap ke sini. Lorong basah ini jadi sebutanian kalau nak belanja murah salah satu kawasan yang terkenal di Palembang yang jadi surgo bagi yang nak belanja murah dan pinter nganyang. Karena itu, payulah kita bahas. Tapi sebelumnya, insert dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur dari Mang Dayat. Mohon dukung Mang Dayat untuk selalu ngangkat dakwah, sejarah, budaya dan wisata kota Palembang dan Sumatera Selatan pada umumnya.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 Gang atau jalan kecil, tapi dialek Palembang nyebutnya bukan lorong, tapi lurung, bukan pakai O, tapi pakai huruf U yang penyebutannya mirip O. Jadi, kalau nyari di kamus Palembang-lorong, itu udah kate, adonyo, lurung, tapi penyebutannya lorong. Kalau basah, secara dialek penyebutannya adalah basah, tanpa huruf H. Basah ini sebenarnya banyak arti dalam bahasa Palembang, yaitu basah itu dewek. Samo dengan bahasa Indonesia, bahasa Kenobanyu, cak itulah Samo dengan bahasa Indonesia. Tapi bahasa ini ada arti lain. Kadang bahasa ini disebut juga kalau Kenotujah atau Kenotikam. Nah kau cak Yoan kau nih bahasa kau nih loh kak. Bisa juga bahasa itu diartike dapat tips atau sesuatu hadiah dari tempat Gawian. Galak jadi Yoan sih sebenarnya. Ay bahasa eh, Samo cak ay lapang eh. Bisa juga kadang dipakai wong Palembang, pecah itu. Terus, kalau ditambahi akhiran an, yaitu basahan, jadinya malah lain, yaitu kain penutup aurat untuk mandi. Nah, kiro-kiro, lorong basah ini yang mana terkait dengan nama lorong basah? Apa basah inilah, atau adu arti lain selain yang kita sebut tadi? Berkembangnya kawasan Lorong Basah tidak terlepas dari berkembangnya Pasar 16 Ilir. Perkembangannya ini dari zaman Belanda, yaitu sejak dibangunnya Pasar Strat, yang sekarang kita kenal dengan Jalan Pasar Baru. Dulunya kawasan ini ialah deretan rumah, sekaligus toko atau gudang, yang mayoritas dihuni oleh keturunan Tionghoa. Yang selanjutnya makin berkembang dan muncullah toko-toko baru, yang mungkin Wong Lamo masih ingat dengan toko-kopiah Raden Mat bin R.H. Abdul Majid yang saat itu terkenalian dengan kopiah cap matahari terbit yang kemudian pada tahun 1970-an toko ini berganti jual baju-baju sekolah, Mang Dayat ingat dulu pokoknya yang Mang Dayat ingat sekolah dulu yang paling bagus baju jahitan Raden Mat inilah. <SILENCIO> Perkembangan dorobasa ini sejak tahun 1970-an, dikenal juga sebagai pusat toko pecah belah. Nah ibu-ibu ke sini Istilah pecah belah ini ialah barang terbikar, pecah piring, mangkok, gelok, dan sebagainya lah. Mang Dayat pun masih ingat zaman kecil dulu, kalau diajak uang tua ke sini Yang perjalanannya biasanya naik angkot, masih kecil kan jadi dipangku. ndak mayar kalau dulu tuh. Zaman dulu naik angkot sama kecil kan dipangku ndak ya mayar. Selain pecah belah, di sebelahnya ada pusat jual alat-alat masak. Pecah dandang, kuali, dan sebagainya lah. Jadi di beberapa sudut petak toko ini juga ada penjual pecah mainan anak-anak. Zaman -anak. dulu melok, harap-harap lah dibeli mainan Taunya hidak. Terus ada toko bumbu, dan macem-macem lah. Bisa di dikatakan ke sulgonya emak-emak lah. Ladas yang menang sini kakak bukanlah lanang kanji untuk Sekarang ini, kalau kita melintas lorong basah itu, tulisan tokonya macem-macem. Ada yang masih nulis "Jalan Sentot Ali Basah", ada juga yang nulis "Ali Basah" tanpa huruf H di ujungnya, bahkan ada yang nulis "Lorong Basah". Ya, sekarang tidak basah lagi lorongnya. Ya. Artinya, bermacam-macam dan umumnya toko-toko di sini adalah toko-toko lama dan juga legendaris. Dalam buku Palembang Dari Waktu ke Waktu, yaitu pertama, Menurut Raden Hussein Dirajo, seorang penelusur senior sejarah Palembang dan juga pemelihara manuskrip Palembang ke disebut lorong basah di ke kedulu lorong ini selalu basah, kena tumpahan dan ceceran banyu yang diangkat dan diangkut melewati lorong ini. Zaman dulu banyak para pedagang pendatang dari Tionghoa di Palembang. Mereka mencari nafkah dengan cara ngangkut banyu pesanan Wong Palembang asli. Banyu ini diambil dari tepian Sungai Musi, kemudian diangkut ke perkampungan Wong Palembang yang dulu banyak tinggal di kawasan Masjid Lamo dan beringin janggut. Banyu-banyu ini diangkat pakai dua ekor kaleng, kaleng empat yang fungsinya pecah ember. Tapi dekat ditutupnya, jadi harus diangkut dengan caro dipekul, ngelewati rute angkut, yaitu lorong basah ini di kano ke digawak pakai ember kaleng tidak tertutup jadi banyak nyok pas dipikul sepanjang jalan ini basah galoh jadi lorong ini selalu basah basahnya lorong inilah penyebab disebut oleh Wong lorong basah nah cak mano kira-kira versi pertama ini ada tanggapan dak kalau ada tanggapan komen di kolom komentar Saat usul nama Lorong Basah Persi yang kedua lebih ke arah negatif yaitu dulu zaman Belanda sekitar tahun 1938 sampai 1942 daerah ini sempat jadi tempat praktek prostitusi. Kalau kita jingok dari posisinya memang masuk akal. Lokasi pusat perdagangan, pelabuhan dan otomatis praktek perdagangan sekomersial juga akan tumbuh subur. Kato basah ini dimaksudkan kato ganti tempat gawim itulah. Tau ya, pastikan tidak perlu nak dipertegas lagi gawih apa kan. Sepintas termasuk alu sebenarnya nyebut lorong basah. Coba kalau misalnya lorong lendir, lorong becek, dan lorong-lorong lainnya. Kan kadang disebutnya itu juga. Gak pacak kenya kita gitu nyebutnya sekarang ya. Mungkin sambil tahu-tahu. Nah, untuk versi kedua ini, mana, mana mak cek Kira-kira tanggapannya. Komen di kolom komentar. namun lorong basah ini sebenarnya ada versi yang ketiga Tapi dianggap tidak begitu kuat Yaitu lorong basah ini dari nama jalan inilah Yaitu sentot Ali basah Dulu disebut lorong sentot Ali basah Karena saro nyebutnya panjang gino Akhirnya nyebutnya dipersingkat jadi lorong basah bae Sebenarnya masuk akal tapi baru tahun 1970-an lorong ini dinunjuk namo jalan sentot alibasa, sedangkan dari sebelum itu sudah disebut lorong basa. Bahkan ada pendapat indikasi dinunjuk namo sentot alibasa untuk menghilangkan kesan negatif dari versi kedua itu, yaitu terdengar jalan sentot alibasa, biar dihiro lorong basa ini ngembek namo dari sentot alibasa yang sebenarnya tidak akan ada hubungan sama sekali sentot alibasa. Adalah seorang panglima gagah berani yang mendampingi Pangeran di Diponegoro. Gelar alipasa ini berarti panglima tertinggi yang digelarkan Kesultanan Turki saat belajar taktik strategi militer di sana. Dengan nama asli Sentopraworo Dirjo, Cakmano Kirokiro, kalau ada tanggapan, komen di kolom komentar.